Dan terahmat para dosen dan juga para asdos yang saya resihi, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan website yang kami telah buat. Namun sebelumnya, perkenalkan saya, yaitu Elmos dengan NLP 2272008 Dan juga saya, Kevin Owen, 2272007 Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang... Uh, Jabat saya dalam pembuatan website ini. Jadi dalam pembuatan website ini saya lebih ke arah tampilan website ini, baik dari mock up, dari awal mock up, warna, pemilihan font, pembuatan logo cafe ini, lalu gambar-gambar yang ada di website ini, terus posternya dan lain-lainnya. Namun di samping itu juga saya membantu dalam penanganan dalam pembuatan carousel dalam pembuatan juga page part, eh, page card lalu dalam kontak as juga sedangkan saya uh, memiliki job test bagian framework yang membuat tempat-tempat untuk kita mengisi gambar dan juga tulisan bagian login footer dan juga responsif dari setiap page website kami agar bisa dibuka nyaman oleh device manapun Jadi latar belakang, latar belakang dari website ini atau dari brand kita dan brand kami yaitu Kevin's. Kevin's merupakan brand kami yang dibuat bukan sekedar sekedar kebetulan, namun mempunyai singkatannya sendiri. Dimana yang uniknya itu Kevin itu diambil dari nama kami masing-masing yaitu casing Elmo Kevin Store. Dilihat dari singkatannya, Kevin's menjual sebuah casing handphone yang unik dan juga berbeda dengan casing store pada biasanya yaitu kualitas yang berbeda konsepnya atau tema yang ditawarkan dari brand Calvin ini ialah keindahan atau estetika dari desain jepang dan bunga mungu lalu tujuan dari brand ini atau pembuatan rasat ini dimana sebenarnya kami berekspresi dengan seni sambil berjualan awalnya kami dengan uh, suka dengan ini yang berusaha estetika khususnya dalam graphic design dan kami juga suka dengan teknologi khususnya dalam handphone sehingga kami terpikirkan mengapa tidak membuat sebuah toko yang menjual sebuah casing handphone yang berisi graphic design nah sejak itulah dibuatlah Kelvins dan juga tempat menjualnya di website secara online di dalam website kami ini terdapat beberapa fitur yang pertama ada login page yang kedua ada navbar untuk mempermudah kita berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya. Yang ketiga, ada carousel wallpaper di bagian page home. Ada juga di page home itu ada carousel produk bestseller kami. Yang kelima, ada fitur radio atau pilihan gambar di tiap jenis produk pada halaman produk. Yang keenam, ada card di halaman produk. Yang ketujuh, ada tombol lockout untuk kita keluar dari website setelah kami melakukan pembelian yang ke 8 juga ada kontak as untuk lebih lanjutnya kita akan lihat langsung untuk ke, ke website Kelvin kita pada tampilan awal dari website kami terdapat login page yang mengharuskan kita memasukkan username juga password yang sudah kita beritahu yang dalam bentuk notifikasi yaitu untuk username -nya sendiri Kelvin dan juga passwordnya sendiri kelvin123 jika kita memasukkan password yang salah atau username yang salah akan ter, e, terdapat notifikasi kalau yang kita input itu error untuk mempermudah memasukkan password kami memberi fitur untuk unhide password, agar terlihat agar kita tidak salah memasukkan password Oke okay. Lalu ke bagian home nya yaitu bagian utama dari website ini yang pertama kali dimunculkan juga setelah login Jadi di awal akan muncul sebuah poster yaitu opening tentang Kelvins, lalu diperlihatkan juga di bagian poster ini Disediakan dengan fitur carousel Jadi kita bisa memencet button yang ada di bawah ini Jadi akan berubah si gambarnya Lalu di bawahnya ada kata-kata pembuka dari carousel Lalu ada brand sponsor kami Yang dibuat juga dengan carousel Namun agak berbeda dengan yang di atas karena yang di sini tidak bisa digeser lalu akan bergerak sendiri secara 5 detik lalu di bawah juga ada penjelasan dari Kevin juga bagaimana ia uh, menjual tentang fotonya juga bagaimana kualitasnya terus di bawah juga ada sebuah uh, section promo yang cukup kecil juga di sini kita bisa lihat ada shop now. Di dalam shop now ini kita bisa pencet dan akan mengarah ke bagian page product. Misalnya seperti ini. Nah. Lalu di bawah section promo ada juga best seller. Di best seller ini digunakan juga carousel. Namun bisa diges digeser. Seperti ini. Dan di bawahnya juga ada tersedia button yang yang cukup besar. Lalu setelah yang terlihat di bawahnya yaitu footer. Di footer ini kita ada uh, brand kita sendiri yaitu Kelvids. Lalu ada singkatan dari Kelvins itu sendiri yaitu Casio ama Store. Lalu ada pembayaran yang bisa kita gunakan di website ini. Misalnya ada PayPal, ini bisa dipencet. Dan aku langsung menuju ke website paypal itu sendiri. Begitu juga dengan yang lain. Seperti Mastercard, Visa dan Apple Pay. Di kanannya kita bisa melihat ada sosial. Ini dari sosial kita uh, dari masing-masing kami. Bisa dipencet juga. Lalu di sebelahnya juga ada bagian support yang akan langsung mengarahkan ke bagian page contact dan juga about Dan di bawahnya juga pasti ada copyright dari kami Lalu lanjut ke bagian produk, page produk. Ini merupakan produk-produk yang kami jual di website ini Di dalam produk ini kami menjual 4 jenis uh, sebuah casing yaitu flower case, Japanese art case, Kevin case, dan custom case. Nah, di dalam pilihan ini ada juga pilihan-pilihannya. Ada pilihan satu, pilihan 2, dan pilihan 3. Saat kita memencet uh, buy now, liner, akan keluar si modalnya yang lainnya juga. Nah, setelah kita pencet uh, pilihan apa yang kita mau beli, kita bisa pencet yang di sini: button eto card. Kalau kita pencet eto uh, card-nya, ini akan menuju ke card-nya langsung di sini. Nah, akan muncul di card ini juga sendiri ada fitur-fitur yang digunakan, seperti menambah uh, quantity Otomatis si price-nya juga akan menambah sendiri. Lalu ada fitur mengurangkan dan juga menghapus di si produk ini. Nah, ada juga fitur di cart-to-cart ini. Kalau misalnya kita mau eh, nggak jadi beli semuanya gitu, daripada capek, satu capek, capek beli apa, x-nya kita bisa langsung pencet ke clear card-nya ke button-nya nah langsung hilang tuh nah misalnya kalau kita mau beli misalnya kita mau beli uh, Kevin Case bagian 2 uh, bagian satu, nah, kita pencet nah di sini ada button untuk uh, pembayaran kalau kita pencet akan memunculkan notifikasi untuk memasukkan email kita Misalnya, aku pakai email sendiri. Nah, kalau sudah memasukkan emailnya itu sendiri, akan muncul sebuah si pesan Thank you for shopping us. Nah, email yang tadi setelah, sudah dimasukkan akan muncul di email kita. Nih langsung muncul namun biasanya kalau di akun akun yang baru akan muncul di bagian spam nah untuk selanjutnya kita beralih ke page about nah di dalam page about ini berisikan tentang apa itu brand kami yaitu kelvin sendiri dari pengertian dan juga lainnya jika kita kita scroll ke bawah terdapat logo kami yaitu kelvins dan juga dijelaskan dalam our brand ini apa saja yang di dalam website ini selanjutnya ada our founder kami yaitu elmosius dan juga saya sendiri nah, di dalam page about ini kami juga memiliki resource yaitu apa saja yang kita gunakan dalam pembuatan website kami ini itu terdapat klik me yang akan menuju ke page resource di dalam page resource ini kalau kita scroll ada ada logo-logo atau software-software yang kami gunakan untuk pembuatan website Kelvin ini sendiri selanjutnya kita akan ke page kontak nah di dalam kontak as ini dilihat dari bagian kontak as berarti kita bisa menginginkan saran atau pesan di dalam page kontak as tersedia juga alamat kami di google map ini kita pakai iframe di bagian sini lalu ada form bagian kanan dan di sini akan diminta untuk menginput sebuah nama, email, dan juga pesan. Kalau misalnya kita pencet sebuah submit-nya tapi belum diisi, akan muncul notifikasi harus diisi. Nah, kita coba kita isi. Misalnya pakai email saya. Nah, setelah kita sudah menginput semuanya, seperti nama, email, dan pesannya, kalau kita pencet submit akan muncul uh, si button loadingnya itu sendiri. Nah, setelah sudah loading itu kembali lagi seperti submit ini, button submit ini berarti itu artinya sudah terkirim, dan uh, pesan yang tadi kita uh, kirimkan akan muncul ke form nah ini ada si tanggalnya namanya email dan juga presentasi tadi yang uh, message-nya gitu nah itu mungkin sebuah website kita ya ya yeah. dan juga mungkin ini tadi kelewatan ya untuk penjelasan navbar kami untuk uh, untuk halaman home itu kita diharuskan untuk memencet brand kami di situ untuk ke home, product untuk ke page product, about untuk ke page about kami, kontak untuk ke kontak as kami. Dan juga uh, jika kita ingin ke halaman produk, kita juga bisa memencet logo card yang ada di kanan. Nah, itu akan memindahkan kita ke page product. Setelah kita sudah Menjalankan websitenya sudah melakukan transaksi dan juga lihat-lihat. Kita juga bisa logout, bisa pencet logout itu logonya, dan akan kembali ke login page. Ya, tampilan awal. Nah, itu mungkin fitur-fitur dari kita, dari kami. Nah, jadi kesimpulannya, uh, Kelvin ini merupakan sebuah shop online yang menjual casing handphone yang menarik dan pastinya juga berbeda dengan shop tracing lainnya di dalam pembuatan websitenya ini juga pun pasti menarik banyak fiturnya dan mengedepankan estetika pada tiap patchnya dan juga uh, setelah kami membuat website kami, kami tidak langsung mempublishnya, tetapi kami meminta saran dari beberapa rekan kami teman-teman kami dan juga pada astro dan dosen kalau di website kami itu footernya masih terlalu besar yang harus dikecilkan lagi lalu button pada carousel yang best seller di ho page home itu masih terlalu kecil karena e, untuk beberapa orang memiliki jari yang lebih besar dan juga logo pada navbar sebelumnya kami memiliki, e, memiliki font yang berbeda dari yang kami gunakan untuk logo kami Nah, mungkin itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih.